Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara unlock bootloader untuk HP Samsung A12. Langsung saja sekarang simak videonya. Ya, pertama posisi HP harus dalam keadaan hidup. Kemudian sekarang kita buka menu pengaturan atau setelan yang ada di HP. Setelah itu kita scroll ke bawah lalu pilih about phone atau tentang ponsel. Kemudian pilih informasi software atau software information. Kemudian pada serial number atau byte number, di sini kita ketuk berkali-kali sehingga muncul tulisan Anda sudah menjadi pengembang. Nah di sini, oke. Okay. Kemudian kita kembali, kembali lagi. Dan di sini kita akan menemukan pengaturan baru yaitu developer option atau opsi developer. Kita pilih. Kemudian di sini untuk OM Unlocking kita aktifkan. Setelah itu pilih Oke OK atau Enable. Berikutnya scroll lagi ke bawah. Setelah itu untuk USB debugging kita aktifkan juga. Lalu pilih oke. OK. Ya, setelah itu sekarang kita matikan untuk HP-nya. Kemudian untuk proses unlock bootloader kita memerlukan kabel USB type C yang dihubungkan ke komputer. Sebelum dihubungkan ke HP, pertama tekan dan tahan tombol volume atas dan juga tombol volume bawah secara bersamaan. Kita tekan. Kemudian hubungkan ke USB tunggu beberapa saat hingga masuk ke menu download setelah itu kita tekan dan tahan volume atas berikutnya untuk unlock bootloader kita tekan volume atas tetapi perhatikan bahwa semua data yang ada di HP akan terhapus secara permanen jadi silahkan di backup terlebih dahulu kita tekan maka untuk proses unlock bootloader akan berlangsung dan ini memerlukan waktu 2-5 menit, dan semua data akan terhapus. Kemudian untuk konfirmasi, tekan tombol power. Dan sekarang untuk proses penghapusan data berlangsung, dilanjutkan dengan proses booting seperti biasa. Oke, okay, HP sudah hidup, dan lakukan konfigurasi seperti biasa. Oke, okay, HP sudah hidup, dan unlock bootloader sudah selesai. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.